Oke, okay. oh kita pakai yang burst ya, burst jurus kita, men Oke, okay, selamat datang di mana campnya, part ke 14 ya teman-teman. Oke kita langsung lanjut aja kemarin kita udah ini ya udah upgrade upgrade semuanya Jadi kita bisa langsung masuk ke berikutnya ya Lupa lagi apa ya berikutnya Kita cek dulu di kalender paling atas kelas kita masih punya kelas Oke kita langsung masuk aja masuk ke stone affair Karena kita udah upgrade juga Oke okay, sekarang kita lihat tugas apa yang akan kita dapatkan Oke okay. kita punya combat kedua ya yang burst Ini pasti lawan boss untungnya kita udah upgrade Oke okay, kita terima dan di sini ternyata lord ya yang ngajarnya Aki-aki so Oke, okay, siap nih Cekidot. <SILENGALAN> eh, Lord ini yang singa, bukan oh, ya ja. Salah lagi kan Gak ada dubbingnya juga Oke, okay, selamat menyaksikan untuk subtitlenya ya Untuk kombat, pasti ini ya Sama Lord semua Oke, okay, manusia singa. Aduh, manusia harimau. Ya, sama manusia harimau. Oke, okay. oh, kita pakai yang burst, ya? Burst jurus kita, men. Kalau burst bisa sampai dua kali lipat deh, kalau nggak salah. Damage-nya. <tik> Oke, okay, kita masuk ke Liping Forest dan meng mengalahkan Stone Watcher dengan menggunakan burst. Oke, okay, siap. Ini pasti bos yang ada di Living Forest kita dalam Living Forest juga sebenarnya jauh banget ya teman-teman. Oh kita dikasih banyak ya. Ada kemungkinan ini bos. Pasti bos sih. Tapi jangan lupa kita harus ke UKS dulu ya teman-teman. Karena kita harus cek yang di sini item. Hjalar ada, nektar ada, namanya lumayan lah ya, tapi ya tambahlah dikit. Haljal, Om, bikin lah, bikin kadang agak repot juga sih. Soalnya uang kita cuman gopek, ya udahlah bikin aja. Kita ke workshop dulu, jangan lupa bikin haljal. Ini kita belum dapet sih ya, kita udah langsung haljal. Oke, okay. dan nggak bisa mas, produk karena kita nggak punya hufian, ada rempong, nanti dah, gampang lah, kita berarti harus beli dulu meskipun sedikit, oke okay deh, ini yang lain lagi ngapain kita cek coba, halo Mau kali ya, Go Battle Arena? Eh, eh, oh, Pamela ternyata ada di atasnya. Oke, okay. jess lagi ngapain? Oh, udah siap-siap ngehealing ya. Kalau jazz, poin latihan terus. Aku lebih baik latihan untuk persiapan di Battle Arena. Ya kita juga nanti akan mengikuti Battle Arena ya. Jadi kita lawan antar kelas. Tapi untuk sekarang kita harus dapat dulu, dapat dulu pelak pembelajaran ya teman-teman. Oke langsung aja. Kita langsung ke Living Forest. Ini ya. Cekidot. Jangan lupa, kita cek dulu position, position, position. Mungkin friend, yes, just mungkin nanti ya. Nah, yang gambar paling nih. ini dulu deh, biar bisa switch. Oke. Okay. Mana ini? Ininya oke, okay, kita ke arah timur ya, ke arah timur es. Oke okay, deh, okay, jangan lupa. Oh, di sini. aduh, kena. Oke, okay. nah itu bisa dimatiin. Langsung aja kita cari bosnya, lumayan harusnya ya udahlah lumayan ada monster-monster juga bisa diambilin. Oke, okay, terus kita lanjut. Kenapa bisa jadi biru? Karena kita udah terlalu kuat sebenarnya ya. Kita udah banyak upgrade, udah banyak belajar bikin resep-resep jadi gini tapi mendingan kita battle-battle buat nambahin para AP nih ya AP nya cuma 1000-1000 ya kita langsung cek aja, ini lumayan sih tapi memang kalau misalkan buat bikin helljar, mendingan pakai hubbin ya kualitasnya lebih tinggi, ini matiin nih lumayan kita langsung ke sebelah kanan nanti ya ternyata living forest itu masih ada bos yang tersembunyi, teman-teman. Karena ini memang luas ya, Living Forest. Oke, okay, terus. Karena di sini upgrade itu penting banget buat lawan-lawan buat selanjutnya jadi kita harus banyak-banyak sintesis juga. Oke, okay, mantap. Star. Oh, uh, di sebelah sana ternyata bosnya. Oke okay deh. Oke, okay, dapat glasir lumayan. Nature mungkin eh, teman-teman kalau misalkan ada yang tahu ada harganya yang mahal mungkin, tapi dan gampang bikin sintesisnya buat jualan juga. Tolong kasih tahu ya di komentar. Langsung <tuh> mati lumayan ya biar itu beruang kita matiin aja satu-satu langsung Oke langsung kita matiin mantap ini nanti buat Niki nih soalnya bagus Oke, okay. mantap, langsung break. Oke, okay, kita defense dulu. Kalian ini bagus ya? Buat raja juga, kita harus ngambil dia ke beruang biar pusing aja. Oke, okay, kalau menyerang, nyerang aja oke okay. kita switch eh tunggu cek dulu dong oh belum berarti oke okay. kita baru bisa ngambil kita defense dulu dong defense dulu kita ambil heartcracker oke okay, Oke okay, mantap kita dapat beruang buat biar 8 8 oke okay. dapat nya mantap soul sekalian matiin ngalangin aja ini sebenarnya ada ya jurus jurusi niki. Dan Colaria yang versi 2. Cuman banyak apa enggak ya? Cek dulu deh. Entar. Colaria. Summon friend. Colaria skill dia butuh 14 Colarina 3. Oh, berarti kita harus ngambilin ya. Cuman ini kita Oh, cuman Yaudah, kita ya udah oh, kita matiin dulu. Kalau dapat Colaria kita ini aja. Kita ambil. Soalnya lumayan. ini pengennya ini beruang-beruang aja sih. cara beruang soalnya ya attack gede kalau beruang. Wah, oh, udah dapat. Oh, di sini ada yang gede. Oh, iya mantap. Kita langsung aja. Oh, di sini ada kolaria juga. Kita langsung ambil semua hot tracker. Oke okay, mantap Kita ambilin semua Kita matiin si Ariel Para Ariel nya kita matiin Gak mati ternyata Oke okay, Niki langsung kita tracker Kita ambil ya Oke okay, mantap Tinggal satu lagi yang beruang, kita akan beruang, oke okay, 104 lumayan, masih 500 masih banyak, 400, oke okay, break, mantap, jangan dulu, nanti kecilin dulu, kita c, 200, oke okay, satu, oke okay, mantap, langsung def dulu. Defense dulu, mungkin kita posisi dia ya. jadi orangnya sedikit. Kita dia karena sini buat niki, niki langsung pakai head tracker buat ngambil beruang. Chip <tose> yep, mantap, oke langsung di sini nggak ada apa-apa kita harus langsung ke tanda yang merah ini eh, di sini ada apa sih nggak ada apa-apa ternyata oke okay, kita udah sampai ke sebelah sini mungkin terus cari ya lumayan ada banyak spinach nature juga kita matiin Uf, amit Sini ternyata banyak glasier stone, ya. Batu ya lumayan, bisa agak susah. Ini ada apa sih? Sebenarnya di sini nggak ada apa-apa. Oke, okay, kita menyusuri hutan sini. Ada Lepas kita ke bagian atasnya, teman-teman. Ada yang gitu, ada monster di sini oh kita masuk belum oke okay, ya banyak monster yang harus dimatikan nah, oke okay, di pasti ada kolaria oke okay, terus ke atas ya teman-teman nggak masalah di sini ya ke atas sini benar atau enggak oke okay, benar ya Oh ternyata di sini ada jalan ke mana ruins. Tapi nggak apa-apa, emang bosnya ini dekat-dekat mana ruins dan mana ruins itu bisa dibilang agak susah juga ya teman-teman. Oh dan di sini bosnya. Oke jangan lupa di save dulu, F1. Kita mulai lawan bos. Oh. Karena untuk mode burst ini agak membingungkan ya teman-teman. Kalau kita misalkan terlalu cepat, malah dapet C pass burst. Ini kayaknya emang harus mode burst terus ngeluarin skill, skill burst-nya. P pas tadi nggak ada gitu loh. Secara tadi malah lambat di burst. Malah dapet F aneh banget dah. Ya udahlah, sekarang nih yang terakhir inilah. Mungkin ini kita harus ngisi burst-nya lebih banyak ya. Oke. Okay oke deh langsung langsung ini lawannya kita ke, udah terlalu kuat kali ini oke langsung oke harus misi burst oke oke langsung kelam yeti langsung lupa bumi Oke okay, friends, langsung ganti. Oke okay, Niki langsung. Nanti Jess bagian isi supply. Langsung Eling echo B to play. Oke okay, mantap. Wah gila, Niki. Oh enggak, enggak mati itu. Oke, okay, langsung. Ya, giler dulu, ganti dulu deh. Jangan lupa, Jess nanti. Ini siapa ini? Oh, Pamela. Pamela, ganti dulu. Nanti Jess ngisi sendiri. Yes, semisalnya hilang echo, oke okay, langsung. Hai, Ini ternyata, untuk damage sebenarnya ini kuat banget. Untuk damage-nya banyak banget hai, tapi untuk defense-nya ini hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Benernya, tapi pen harus diisi dulu pen isi dulu oke okay, we'll isi udah analyze oh udah oke amela maju oke okay, langsung Niki kita ganti dulu sementara oke okay, play kita ilang Evo untuk play untuk ujian ini ternyata aduh untuk pembelajaran ini lumayan susah ya teman-teman untuk dapat nilainya jadi kita harus kalah gitu ya kalah gimana juga. Udah ngisi dulu deh, eh, Pamela. Jangan dulu deh, Pamela. Oke, okay. ini harus diisi dulu sih. Si play, play aja. Nanti Pamela batuk banget. Oh, uh, paling cepet, play paling cepet kalau misalkan itu item ya. Oh, uh, benar kau Oke, okay, mantap, langsung guys. Oke, okay, Pamela harus diganti ya. Oke, okay, mantap, langsung main. Hayola kita bos. Oke, okay, pakai jurus. Jurus apa nih? Jurus ininya. terus pakai HP sister deh. Buat mundurin. Mundurin kartu rajanya. Oke, okay, mantap. Oke, okay, Mega Shot. Oke. Okay. Ya Pamela, ikut lagi juga Mati Pamela Oh enggak, untung enggak Oke okay, mantap Kita udah matiin Oke okay, ini yang terakhir nih, masa sih? Itu Belum ada jurus finalnya juga sih Ini bener-bener susah ya serangan rajanya emang kuat tapi defense-nya lemah. Kalau kita kecepetan malah mati duluan sebelum burst. Kita pasti dapat C gitu loh. Susah banget, Yowis deh Langsung deh, enggak apa kalau dapat C juga. Under agak bingung juga untuk ujian yang ini nih. Yang pembelajaran ini langsung aja student affair Mudah-mudahan bagus. Heh. Oke, langsung aja dapat nilai. Yang mudah-mudahan dapat nilai bagus lah. sini yang combat ini agak susah ya. Kalau kita kecepatan dapat nilai C baru masuk burst, raja mati. Tapi kalau didiemin, kita masuk burst. Dapat apa? Dapat C lagi ternyata ya. Udah deh, nggak apa apalah Dapat C aja lah. Udah, aneh udah bingung, udah tiga kali. Oke. Okay. Oke. Oh, okay. oh di sana di event tuh. Di event nanti ada ini ya, ada tanding battle arena sama kelas lain. Oke, okay. apa ada sesuatu di sini? ada isu atau apa ini Oh ternyata apa yang kau inginkan iya battle arena dong aku sama play ya jadi oke kau sama si ini ya udahlah terserah Oke, okay, play pun datang ternyata. Jadi rival mungkin ya, ini so, ini nanti sama Roxis di Battle Arena karena tarungnya dua versus 2 Yeah. Oke, okay, ternyata kalau misalkan kita menang si Play pengen si Roxis ya. oke, okay, setuju dia juga oke, okay. kenapa kau ingin roxy join? Oh, pria yang menarik. Hmm. Oke, okay, untuk part ke-14 ini udah dulu aja ya, teman-teman. Sebenarnya ini udah ketiga kalinya dan ternyata dicoba-coba masih dapet C. Daduh, ini benar-benar susah ya, teman-teman untuk part ke-14 ini. Jujur aja ya, teman-teman agak susah tepat ke-14, tapi kita harus lanjut ke pembelajaran yang lain. Oke, terima kasih ya buat udah yang buat yang pada nonton di sini jangan lupa share dan subscribe ya, teman-teman. Di sini saya masih YouTuber pemula, dari cara ngomong aja udah susah ini ya, teman-teman. Thank you, thanks for watching. Terima kasih telah menonton video ini.